Halo guys, welcome back to Catatan Kaki. This is your host Fanny Half Chris. Dan kita nggak lupa untuk ngucapin selamat berpuasa untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Ya, yeah. buat video ini, alasan kita kenapa ini untuk meningkatkan aktivitas kita selama pandemi. Oh, gitu, produktif gitu ya, atau nggak mau seperti kaum bahan Oh, gitu, yang nggak punya tujuan hidup. Iya, benar sekali. <laughs> iya, tolong dikenalin dong Agus. <gasps> Wah, ini Kelapanan cantik anda. banget. Ya, oh, Aslinya tuh cantik banget ternyata. Hai kakak. Hai. Hai. Oh iya, kayak menari pejantan ya? <laughs> Iya. Namanya siapa kak? Monik. Monik. Mon. Iya. Saya panggil Anda Nick apa Mon? Mon. Nyamanya aja deh. Berarti kalau aku manggil sayang boleh dong? <laughs> Oke. <Okay>. Contoh. <laughs> Namanya Monika. Iya. Nama hmm. nama lengkapnya siapa? Monica Priandewi Monica uh, statusnya ini pelajar, mahasiswa apa-apa? mahasiswa oh mahasiswa mahasiswa yeah. di kampus mana? Universitas Dewa. jurusan apa kak? Uh, manajemen oh jurusan manajemen hmm. iya ah, apa keinginan kalau setelah lulus ini jurusan manajemen pengen jadi apa gitu? pengen jadi perawat mungkin? <laughs> Yang enggak dong kak dokter oh. jadi apa? istri uh, istriku. Itu. wah bagus sekali pak ya <laughs> tentunya sih yang pertama tuh jadi orang yang sukses Oh tuh iya oke okay, oke okay. asung yeah. pengen buka usaha dan maju wih benar bener, bener. anak-anak muda yang udah punya bakat entrepreneur yeah, iya tuh pengen jadi pengusaha yeah. terus uh, sekarang efektif kuliahnya atau enggak enggak enggak Oh kenapa bisa enggak ya yeah, karena ada pandemi korban <laughs> secara online-online <laughs> online yeah, gitu. secara online itu tuh bikin enggak efektif banget karena kenapa? Hmm. itu belum tentu sih mahasiswa ini bakalan ngerti kan iya yeah. iya yeah, yeah. belum tentu juga mahasiswanya tuh cari uh, pengalaman tuh mungkin gak semua mahasiswa nyari jawaban itu dari sendiri belum tentu juga ngerti yeah. kan yeah. iya padahal Jadi, padahal dibantu yang, orang tuanya ya pak? enggak yang efektif <laughs> itu ketika belajar kita kumpul-kumpul sama temen yaitu <laughs> nyonteknya pak dari kemarin tamu-tamu itu cerita kalau kalau dari kuliahnya itu dari kampusnya tuh dapat ini kota internet gratis iya gitu. yeah. apakah anda juga mendapat Dapat sih, itu tuh udah diumumin dari beberapa minggu lalu mm -hmm. Tapi? Tapi cuman dapet di kota Telkomsel aja sih di kampus Oh, oh Telkomsel Mungkin kampusnya bekerja sama dengan Telkomsel memang? Okay. Iya benar. Gini, kebanyakan sekarang kan uh, udah lama libur gitu uh -huh. kan Maksudnya nggak kangen temen-temen kampus? Kangen, kangen banget malah Mana pak. lebih kangen dari pacar? Temen kangen temen di kampus? Kangen temen-temen sih Oh, oh iya, gitu. memang pacar tuh enggak berguna memang. enggak uh, berguna uh -huh. banget <laughs> sih. Terus uh, apa sih kegiatan-kegiatan di kampus yang kamu kangenin tuh selama pandemi? Iya yeah. uh, Nongkrong di kantin. Oh nongkrong di kantin. Uhuh. Kemarin itu kan aku kita dikirimin profil Instagramnya dari kakak. Monica. Monica. Monica. Uh -huh. Dan aku aku baca tuh kayak dia dia juga serang dia bagus ya. Nya di feednya ya. Uh -huh. Ada kayak dia ngepost post foto ya kemarin dia ya, nge post uh -huh. foto tentang galang dana di JBJ. Oh, bagus ya? Ya. Itu gimana sih maksudnya? Itu tuh bukan di jige bagus cimerana sih. Kak. itu tuh kayak jige bagus sebali. Oh sebali? E -e, sebali. Hmm. Kita bekerja sama kayak ngebuka atau mengajak teman-teman buat berdonasi gitu. Hmm. Kayak okay. bisa donasi uang, hand sanitizer, hmm. terus masker. Oke okay. Maupun alat-alat yang berguna bagi masyarakat Terutama tenaga medis Oh ini bagus meh Bagus-bagus iya. uh, Donasi kalau dikit gak apa? Gak apa sih kak, itu tuh kayak udah ngebantu banget malah Kalau sembako tuh boleh? Boleh Oh, oh. Sa Saya punya ladang jagung boleh gak? Di Wow boleh dong Jagung-jagung Ah jagung. <laughs> uh, punya pacar gitu dulu? Oh iya punya pacar nih Punya Satu di sini satu di sana Wah uh, wow. hmm. dan tahu gak perkembangan info yang uh, Apa namanya yang sudah terkumpul tuh berapa banyak itu udah iya. tahu gak? Uh, itu kayaknya tuh dari perwakilan per kabupaten tuh pastinya udah tahu hmm, kan soalnya gitu. kan di di fitnya masing-masing juga bagus uh -huh. bisa dicek di JG Bagus Bali bisa uh -huh. ataupun di JG Bagus per kabupaten juga bisa itu tuh kayak ada perwakilan gitu. Oke okay. uh -huh. uh -huh. itu gimana? Ikan kayak kayak JG Bagus Jemberana ya? Iya. Yeah. Itu dari hasil donasi dari Jigae Bagus Jemberana itu dikasihnya ke orang Jemberana atau dikumpulin dulu dari semua Jegek Bagus di Bali gitu baru dikasih tuh gimana? Oh itu tuh nanti dikasih tuh di per kabupaten langsung Oh langsung uh, ya? Nanti oh, setiap kabupaten tuh bakalan dapet Oh Eh tapi saya gak paham nih dengan Jegek Bagus Bali, Jegek Bagus nah, Bali Kabupaten Bali tuh gak ada, gak ada ya kayaknya? Jg ada jg... Oh, ada Ada tuh dah oh, makanya ada. ini berjenjang apa gimana? Maksudnya Jegek Bagus Bali itu apa, Jegek Bagus Kabupaten tuh apa gitu jadi, Jegek Bagus per kabupaten itu uh -uh. Nanti kan ada ajang di kabupaten Nah, yang menang itu bakalan uh, berjuang di ajang Jegek Bagus Bali Kakak di Jegek Bagus Jemberana Nah, kan jatuh <laughs> <laughs> Itu gimana? Maksudnya dapat juara berapa gitu? apa? Atau... Kalau aku sih dapat di Jegek Favorit Favorit? Uh -uh. Berarti banyak yang suka, yang paling favorit kan? <laughs> Biasanya favorit itu ditentukan gimana? -nya? Eh, uh -uh. uh, kalau cari favorit tuh dari like-nya gitu, oh like Instagram enggak sih? Like Instagram hmm. itu tuh kayak foto, heeh, nah. pakai foto semua finalis. Hmm. Nanti kita tuh kayak cari like terbanyak gitu, okay. dari oh. masyarakat. Oh pas itu, anda beli like Nggak, sih. Oh. <laughs> enggak? Enggak, <laughs> enggak itu pure ya masyarakat iya, yang indah. menilai dan dipilihlah sosok iya. monik itu angkatan berapa 2000 angkatan 2018 oh 18 2019. berarti dua tahun kemarin pak. iya dua tahun kemarin. tapi biasanya yang juara itu kalah sama yang favorit pak iya pak yang favorit itu banyak yang meminati iya. itu favorit soalnya pak favorit Enggak juga sih oh. nice. <laughs> monik ini kan sebagai sebagai generasi muda dan kita sekarang semua ada di pandemik Corona ini men gimana sih cara Generasi muda untuk ikut melawan pandemi corona ini. Benar. <laughs> apakah ikut rekonstruksi <laughs> gitu mungkin atau mem membantu para medis? Ya. Yeah. Yeah. Yang paling pertama sih harus mematuhi aturan pemerintah. Oh ya, yeah, itu oh, yang paling itu. utama sih, men. Eh, jaga kebersihan yang paling penting oh iya jangan sampai suka di kerumunan kerumunan gitu deh oh, iya, karena okay. kita kan enggak tahu satu sama lain iya Itu bukan oh, satu benar. soalnya penyakit ini tuh enggak kelihatan, kelihatan secara benar. fisik gitu loh kalau masuk catatan kaki pak, iya kita harus mengulik-ngulik tentang seks Nggak dong. Oh, enggak dong <laughs> tentang hubungannya iya gitu. sama aja hubungan esensi hubungan tuh apa kalau bukan enggak seks. pengalaman <laughs> bukan uh, punya pacar ya punya. Oh punya pacar pak berarti pupuslah harapan kita enggak eh, harus pacaran kalau harus ke sana pak karena gimana caranya kan ada one night stand <skizuk> makanya dari itu kita pakai pengaman pengaman krokodil iya krokodil ya, no. anda tau krokodil tahu oh, buaya kalau kondom krokodil <laughs> <laughs> oh, nggak tahu ya ini kan saya tahu nih saya temenan sama Bobby gitu kan pas itu uh tanah kecelakaan anda berdua ya gimana ceritanya tuh kecelakaan apa ya bukan kerajaan itu yang yang perutnya gede buka oh bukan berarti dia sukses sekedukasinya pak iya pak sukses makanya dia nggak nyampe ke sana gak tau besok mau kemana anda tuh mau pulang ke negara oh dari Denpasar dari Denpasar habis itu di Tugu Pozatan Heeh. nabrak emak-emak gitu oh ibu-ibu pasti dia tuh ngesen kanan tapi ke kiri gitu apa gimana apa langsung motong dia tuh mau nyebrang cuman langsung motong gitu nggak lihat kanan-kiri nggak lihat jadinya kan aku dari timur mobilnya e dari timur aku tuh nggak ngeliat ya mau nggak mau kena jadinya gitu hmm. mungkin uh, itu malam apa siang malam Kak mungkin anda nggak nyidupin lampu mungkin nggak hidupin Oh, oh. tapi mungkin kecepatannya tinggi Pak. Uh -huh. makanya nggak bisa ini oh, nggak mengantisipasi bisa ngindar, karena kan oh, iya. dari jarak-jarak jauh udah sepi gitu, jadi kan. Oh. Itu jam berapa mau? tuh jam setengah delapan. Berarti sepi di daerah sana ya? Oh, kebetulan sepi kak. Semua nggak sadar gitu apa? Aku yang sadar, Bobby nggak sadar. <laughs> itu keadaan ibu ibunya gimana? Enjoy aja gitu atau oh. lang lanjut nyebrang? Enggak, aku ya ibu ibunya bobi <laughs> satu pekup sama aku. Oh. Dibawa pekup. Oh, dibawa ke rumah sakit. Maksudnya kalau konteksnya kayak gitu tuh siapa yang salah? Ibu ibunya ya? Kurang tahu sih karena waktu kecelakaan itu udah hitam semua nggak ingat ingat apa ini aja. Tahu cerita diceritain sama teman. Oh katanya dia sadar tapi <laughs> gak sadar itu setelah kecelakaan gitu oh, loh. Gitu. Tapi anda nggak kenapa kenapa? Patah, patah patah mana? Yang sini kak. Darah, rawan, oh gak rawan. Wow gak intim dong <laughs> yang dari sini aja. Nggak rawan. Kok, kok bisa ke si, yang sini men? Iya. Karena kan terbang. Oh, gak oh. berarti gini dong? Oh uh, uh, jatuh ke kanan. Oh jatuh ke kanan padahal sen ke kiri. <laughs> <laughs> itu bahaya Pak Untung itu sepi loh. Oh iya. iya. Kalau ada mobil itu weh. Ya. Soalnya kan daerah sana ini Pak yang jalan kan truk Jawa. Iya jalur Tengkorak kalau di Bali. Oh Tengkorak. Iya dan Pasar Gili Oh. Itu. Oh. tapi saya pernah lo kecelakaan gitu pak tunggal tapi tunggal hmm. sama apa pak gini dulu SMP oh SMP SMP saya saya tuh nggak nggak dikasih sama guru bawa motor saya bawa motor dong saya barbar <laughs> oh iya oh iya dulu anak racing berarti <laughs> iya pakai Supra saya <laughs> Akhir, Supra saya itu hebat hebat saya tuh kalau uh, tahu jarak jarak sekolah dengan rumah tuh kira-kira lima -kira kilometer lah Oh, lima kilometer, iya, dan saya naruh motornya di satu kilometer setelah rumah saya. Oh, terus iya. saya naik angkot, <laughs> ya, bar -bar saya setengah-setengah, pak -setengah, <laughs> <laughs> Kalau tahu tinggal cangkring, tahu kan tempat pangkalan ojek tuh di sana. Saya naruh motor oh, iya. di dagang nasi, hmm. ya, jual nasi nah, Saya naik angkot terus sampai. Nah, pulangnya hmm. sampai nih, mungkin saya capek atau lapar gitu kan. Hmm. Saya bilang, "Bu, saya pulang dulu gitu." Ibu-ibu nasi, "Oh ya, hati-hati gitu kan." Oke, oke. nih. Saya udah bawa motor, ini setan dong. Setandar. setan. Saya saya saya mundurin, set, hidupin kunci kontak gitu. Jegeg, enggak mau hidup. Kok bisa? Enggak mau hidup, enggak tahu. Oh maksudnya udah dihidupin, enggak mau hidup, anjing. Kenapa enggak mau hidup? Jegeg, jegeg, jegeg. Nyang gitu dia, Bang. itu saya Mengasuhin gigi dong! Mengasuhin <laughs> gigi dong! Iya, terus. Itu langsung. Langsung? Langsung ada gini dong. Ada, apa, apa namanya, Bali Tegah. Kalau bahasa Indonesia kazebo. Kenapa kazebo? Saya <laughs> sapu dong. <laughs> gini nyungsep, <laughs> <gini. laughs> Terus ibu-ibu jualan nasi. Kenapa? Saya <laughs> <laughs> <laughs> nah, <Ada> tadi, lagi <laughs> <cehe> gini, <laughs> Pak. Anak racing nggak bisa hidupin motor ya? enggak Ya ampun. Kau gitu Anji? Kalau bahasa Bali itu lepetan namanya gak? Apa tuh? Mangsial gitu loh. Oh, sial semua tetangga tuh keluar, Cuk. Oh, ini, nampil langsung. Ini kenapa? S Sama siapa? Apa lawannya ini? <laughs> La. Ini. <laughs> lawannya gaje jebo. ini brengsek. Siapa yang ada di sini? Iya, <laughs> <laughs> iya. Aduh, kasihan gak no? jebo itu. Eh, saya geter gini dikasih. Oh, gitu. ST. Eh, teh hangat. Oh, iya. Kenapa orang kecelakaan tuh dikasih teh hangat? Iya, itu aneh sih. Kebiasaan orang Indonesia, loh. <laughs> iya, kalau nggak te teh hangat ya air gula. Oh, iya. Padahal bisa menyebabkan diabetes. Iya, Pak. Iya, kan? <laughs> Oke okay, biar obrolan kita lebih menarik men ya ih. Eh. kita ajak kakak Monica uh -uh. untuk coba kata challenge kontrol ide pertama ah? kontrol kotor hahaha <tama> kotor kontrol ide pertama ah? kontrol kotor kontrol. Kontrol ide. Kantor. Ide. Tidak. Bentar. Kontrol. Kontrol. Ibu. Konsul. Pas pas pas. pas, pas, pas. Pas, pas, pas. Kamis. Libur. Lagi. Ibu. Kamis. Libur. Lagi. Hamil. Kamis. Kamis. Libur. Libur. Lagi Lagi nah, apa suratan, Su subar suratan Suratan takdir, takdir. dong, Do. dong, dong, dong, eng, eng, eng, eng, eng. <laughs> <laughs> <dong>. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kuat. Lupa Kupang Lupa Lupa lupa, penggaris lupa, lupa bawa penggaris, Hah? Lupa bawa Lupa penggaris Siapa? Lupa bawa penggaris Lupa bawa Penggaris Pengaman Kondom <laughs> Lupa Lupa bawa, bawa Penggaris Penghapus Penggaris nah. Sumpah Sumpah Jadi Apa-apa? Jadi Haji-haji Sumpah Jadi Janji jadi, jadi Jadi Malu Malu Sumpah jadi malu Luangkan Kuas Luangkan Ruangan Luangkan Luas Luangkan waktu sebentar udah lihat ya tadi keseruan challenge tebak kata yang kayaknya dimenangkan sama Agus ya ya tentu saja dong enggak kayaknya kecurangan kayak curang, curang. curang jangan lupa juga buat follow instagram kami Fanny. di mana Fani di catatan underscore kaki empat ya itu aja Oke, sih nantikan video kita selanjutnya saya Fani Haf saya Agus Kris saya Monik undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai malam salam